Oke, okay. satu jembang dari teman terucap janji hati untuk selalu kembali ingatkan berangga Pihal. Risau hati, jangan bilang. Dalam enggan berjanji, ingatkan satu selalu. Berada Aram Atau selalu Terucap Mudah-mudahan Hasrat Asa ini Yang pernah I'm